tiba-tiba saja dia muncul di pikiran kita. Padahal di saat itu, kita tidak sedang membahas sesuatu yang ada kaitannya dengan dia. Kita terpikirkan akan seseorang, apakah kita sedang ditelepati atau tidak. Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya, Alvaris Masih. Di video kali ini, saya akan membahas tentang sesuatu hal yang cukup menarik, yaitu, tiba-tiba kita teringat akan seseorang tiba-tiba kita memikirkan seseorang apakah di saat itu orang itu sedang memikirkan kita atau tidak karena biasanya teman-teman kita berada pada situasi seperti itu situasi yang dimana tiba-tiba kita mengingat seseorang entah dia sahabat, teman, atau mantan tiba-tiba muncul di pikiran kita padahal di saat itu kita tidak sedang membahas sesuatu yang ada kaitannya dengan dia. Kita tidak memikirkan sesuatu yang ada hubungannya dengan dia. Tiba-tiba saja dia muncul di pikiran kita. Kira-kira apa yang menyebabkan hal itu terjadi. Teman-teman sebelum saya bahas lebih jauh tentang hal ini. Seperti biasa, untuk teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe. Jangan lupa nyalakan loncengnya agar Anda akan mendapatkan notifikasi ketika saya upload video terbaru. Karena ke depan nanti masih banyak video-video menarik tentang telepati, video-video menarik tentang cinta, bahkan hal-hal yang mungkin di luar logika, mungkin horor atau apapun itu, yang akan saya bahas nanti teman-teman, atau yang akan saya ceritakan nanti teman-teman. Untuk itu teman-teman jangan lupa nyalakan loncengnya agar Anda tidak ketinggalan informasi-informasi atau hal-hal menarik dari channel ini. Dan untuk teman-teman semua yang sudah subscribe, teman-teman semua yang sudah like, teman-teman semua yang sudah kasih masukan kepada saya, terima kasih banyak teman-teman. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat selalu. Oke teman-teman, kita langsung saja membahas tentang apa sih yang menyebabkan seseorang itu hadir di pikiran kita teman-teman biasanya memang kita berada pada situasi kita tiba-tiba mengingat seseorang yang dimana orang itu sudah lama tidak bertemu dengan kita tidak berjumpa dengan kita padahal di saat itu kita tidak membahas sesuatu yang ada kaitannya dengan dia tiba-tiba saja dia muncul di pikiran kita Teman-teman, hal ini saya coba kaitkan dengan telepati. Walaupun hal ini bisa terjadi karena banyak faktor. Banyak faktor yang bisa membuat kita tiba-tiba mengingat seseorang. Kali ini saya hanya ingin mengaitkan hal itu dengan telepati, komunikasi batin, pesan batin. Seperti itu teman-teman. Dan untuk teman-teman semua yang baru hadir di channel saya yang tidak paham tentang telepati, belum tahu tentang telepati, saya coba gambarkan uh, secara umum tentang apa itu telepati. Telepati adalah sebuah cara untuk menyampaikan pesan atau informasi kepada seseorang yang terbilang jauh ataupun dekat tanpa menggunakan alat komunikasi ilmiah. Telepati itu komunikasi batin, hubungan batin teman-teman. Tanpa menggunakan alat komunikasi atau uh, telepon, telepati hanya menggunakan pikiran bawah sadar atau kekuatan pikiran. Cara melakukan telepati adalah kita hanya membayangkan apa yang kita inginkan atau pesan apa yang ingin kita sampaikan, kita bayangkan sejelas-jelas mungkin di pikiran kita. Seperti seseorang yang sedang berhayal, kurang lebih seperti itu. Pesan telepati masuk kepada target, bukan melalui indera, bukan melalui pendengaran, penglihatan, perasa, peraba, bukan melalui itu semua. Tetapi pesan telepati masuk kepada seseorang itu melalui pikiran bawah sadar, masuk ke hati, dan perasaan teman-teman, tanpa melalui penglihatan ataupun pendengaran. Hal itu membuat seseorang ketika ditelepati, dia tidak menyadari apa yang dia rasakan itu adalah pesan hasil dari telepati. Nah, apabila kita kaitkan dengan masalah kita yang dimana tiba-tiba kita teringat akan seseorang, kita terpikir akan seseorang, Apakah itu merupakan pesan dari telepati? Karena kalau kita lihat dari pesan telepati itu maksud bukan melalui pendengaran atau e, penglihatan. Tiba-tiba saja kita memikirkan dia, kita terpikirkan akan seseorang apakah kita sedang ditelepati atau tidak. Hal itu bisa saja kita katakan iya, tetapi telepati yang terjadi tanpa disengaja. Jadi kalau tiba-tiba kita teringat seseorang, bisa saja itu adalah hasil dari telepati yang tanpa disengaja. Contohnya begini teman-teman, kenapa saya katakan telepati tanpa disengaja? Contohnya begini, yang dimaksud dengan telepati tanpa disengaja itu, biasanya terjadi karena begini teman-teman. Ketika saya dengan dia, yang sudah lama ini terpisah. Kebetulan, saya dengan dia memiliki sebuah kisah yang cukup luar biasa, mungkin indah ataupun sebaliknya. Ketika kisah itu, dia ceritakan kepada orang lain, di saat dia bercerita tentang kisah itu, dia pasti membayangkan sosok-sosok yang ada di dalam kisah itu, yaitu sosok saya, sosok dia, dan mungkin orang lain yang terlibat di dalam kisah itu. Dia pasti perjelas tentang sosok saya ketika dia bercerita tentang kisah itu apabila kisah itu menyenangkan atau menyedihkan pasti gambaran itu di saat dia bercerita itu pasti gambaran sosok itu dan adegan-adegan di dalam kisah itu dia pasti perjelas di pikiran dia ketika hal itu dia lakukan maka itu bisa menjadi pesan telepati kepada saya hal itu bisa Menjadi pesan telepati tanpa kita sengaja teman-teman. Karena telepati hanya membayangkan pesan yang ingin kita kirim. Jadi kalau teman-teman teringat akan seseorang. Tanpa sebab teman-teman coba hubungi dia. Kemungkinan besar dia sedang memikirkan Anda. Atau beberapa jam sebelumnya dia sempat memikirkan tentang Anda. Mungkin saja dia sedang rindu sama teman-teman, atau dia sedang memikirkan teman-teman karena melihat sesuatu yang ada kaitannya dengan Anda. Jadi seperti itu teman-teman, apabila kita kaitkan dengan dunia telepati atau komunikasi batin, Kalau untuk mengingat seseorang secara tiba-tiba karena faktor lain banyak teman-teman. Tetapi di video ini, saya hanya membahas ke arah telepati. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Oke, teman-teman, sampai di sini videonya. Jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya. Salam dari saya, Alvaris masih.